Insert untuk memasukkan baris baru atau menambahkan data baru ke dalam tabel, kemudian update untuk mengubah data yang sudah ada pada tabel, dan delete untuk menghapus data yang sudah ada dari tabel. Teman-teman, tentu masih ingat gambar ya? Diagram ini yang saya sampaikan di video sebelum video ini. Di dalam video ini, saya akan menggunakan tabel kategori buku dari entitas kategori buku yang namanya sudah berganti menjadi tabel dengan nama jenis. Jadi saya akan menggunakan tabel dengan nama jenis untuk uh, mencoba data manipulation language, insert, update, dan delete. Kita akan coba koneksi terlebih dahulu ke MariaDB. Dengan mengetikkan mysql-sql-root, kemudian tekan tombol enter. Di sini kita perlu melihat database apa saja yang sudah ada di MariaDB kita. Dengan mengetikkan show databases, kemudian akhiri dengan titik koma. Nah ini adalah database yang ada di variabel kita. Teman-teman tentu masih ingat bahwa di video sebelumnya kita sudah membuat database perpustakaan. Nah, inilah database yang akan saya gunakan. Maka saya ketikkan di sini use perpustakaan. Akhiri dengan tanda titik koma. Lalu tekan tombol enter. Di sini berarti saya sudah menggunakan database perpustakaan. Nah, untuk melihat tabel apa saja yang ada di database perpustakaan, kita ketikkan show table. Ini dengan tanda titik koma. Nah, di sini kita lihat bahwa ada dua tabel, yaitu tabel buku dan tabel jenis. Kalau di IR tadi, namanya kategori buku. Karena di video sebelumnya kita sudah pernah mengganti namanya menjadi tabel jenis maka di sini kita akan gunakan tabel jenis. Sebelum menggunakan tabel jenis marilah kita melihat struktur dari tabel jenis ini dengan mengetikkan escape atau dsc jenis. Akhiri dengan tanda titik koma. Lalu tekan tombol enter. Nah, di sini teman-teman melihat bahwa di tabel jenis ada dua kolom yaitu kolom kode underscore kategori, dan nama underscore kategori. Nah, sekarang kita akan mulai memasukkan data ke dalam tabel ini. Caranya dengan menghentikan sintak insert in. Yuk kita mulai mencoba ketikan insert. Untuk sebutkan nama tabelnya yaitu jenis. Lalu nama kolomnya, yaitu kolom yang pertama kode kategori, kolom yang kedua nama kategori, lalu menunjukkan values, baru isi datanya. Yang pertama saya isi kode kategorinya satu, nama kategorinya komik. Akhiri dengan tanda titik koma, lalu tekan tombol enter. Di sini query-nya oke, okay, berarti teman-teman sudah dapat menginput uh, data baru kode kategori 1 nama kategorinya komik. Kita akan coba dengan cara yang lain. Misalnya kita ingin dua data sekaligus maka kita ketikkan insert into jenis teman-teman sudah hafal dengan urutan kolomnya bisa langsung mengetikkan values sebutkan datanya yang kedua kategorinya novel Kemudian masukkan ada data lainnya. Data yang ketiga saya isikan yang ketiga itu misalnya majalah. Akhiri dengan tanda titik koma. Nah ini berarti teman-teman mengetikkan dua row data sekaligus. Jadi ada berbagai cara ya teman-teman bisa menyebutkan nama kolomnya. Kemudian value-nya, kemudian kalau sudah hafal dengan urutannya, ini sudah pasti kode kategori ini nama kategori, teman-teman bisa mengisinya langsung tanpa menyebutkan nama kolomnya. Atau kalau hanya teman-teman ingin isi kode, tapi nama kategorinya mau dikosongkan dulu, teman-teman dapat mengetikkan dengan cara seperti ini. Insert, Pintu, Nama Kategorinya Jenis, karena hanya ingin mengisi kolom kategori, sebutkan nama kolomnya kode kategori, lalu values-nya hanya mengetikkan misalkan angka kode 4 gitu ya. Akhiri dengan tanda titik koma. Ini juga bisa dilakukan. Jika teman-teman ingin melihat data yang sudah di input seperti apa, select, bintang, hai, um, tabelnya yaitu jenis hai, dengan tanda titik koma nah ini adalah data yang sudah hai, hai, ke dalam tabel jenis ada hai, hai, komik, hai, novel, hai, majalah nah yang keempat ini kosong hai, kategorinya kalau kita mau isi kita dapat mengisinya dengan sintaks update Caranya, ketikan update. sebutkan nama tabelnya, yaitu jenis. Lalu ketikan set. Yang di set adalah nama kategori. Kita mau isi dengan judulnya misalkan fiksi. Kalau ini langsung diberi tanda titik koma lalu dijalankan, maka semua yang ada di nama kategori akan berubah jadi fiksi. Nah, karena kita nggak mau uh, menuliskan fiksi untuk semua nama kategori, maka kita perlu memberikan kondisi. Memberikan kondisi dengan mengetikkan where, lalu Syaratnya ini kondisinya yang kode kategorinya adalah 4. Sebutkan nama kolomnya kode kategori dengan 4. Di sini maksudnya kita hanya akan merubah nama kategori yang tadinya kosong menjadi fiksi. Di mana syaratnya kode kategorinya 4. Kalau kita jalankan maka ketika kita ketikan select bintang from English, maka hasilnya adalah tadi ada kategori 4 sudah berubah menjadi fiksi. Kalau kita mau menghapus datanya, maka kita perlu mengetikan sintaks delete Sebutkan nama tabelnya. Kalau kita ingin menghapus datanya, kita perlu mengetikkan sintaks delete, nama tabelnya. Jangan lupa berikan syarat untuk kondisi where. Misalnya syaratnya yang kode kategorinya itu 4 Akhiri dengan tanda titik koma lalu tekan tombol enter Kalau kita cek lagi select bintang komjenis maka kita sudah melihat bahwa data komjenis 4 itu sudah tidak ada lagi di tabel jenis hanya ada 1, 2, dan 3 demikianlah pembahasan mengenai data manipulation language Teman-teman dapat menambahkan baris data baru, mengubah, dan menghapus data yang ada di tabel tersebut. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.